Hello happy happy learn english please, happy underscore one. Well, guys, sebelum kita lanjut ke materi yang she, he, it, penggunaan verb 1 s atau is, ada baiknya nih Miss Dinda mau ngecek kepahaman kalian dulu ya. So, please translate my sentence to english. Kalimat yang pertama, aku menamaimu. Please translate to english. Aku in english is I. Oke, kita tulis I. And menemuimu. The English is "meet you, meet". Kita tulis di sini "and you". I meet you. I bertindak sebagai subjek "meet", pakai verb satu tanpa tambahan "s" atau "is". Karena subjeknya adalah "I", kemudian "you" sebagai objek. So, the English is "I meet you". Aku menemuimu. I meet you. meetnya tidak perlu tambahkan "s" atau "is", ya. Alasannya adalah karena subjeknya berupa I Contoh yang kedua nih Please translate to English ya Kamu membenciku Kamu membenciku Kamu in English adalah you Membenciku had Me Oke, okay? You had me Kamu sebagai subjek Had sebagai verb satu Me sebagai objek okay? Kalian sudah mengerti bukan? Intinya adalah ketika tidak ada kata kunci apapun atau tidak diikuti dengan keterangan waktunya maka kalimat tersebut otomatis masuk ke dalam simple present Key Next, we continue penggunaan S atau IS ketika subjeknya adalah she, he, it Nah, misalnya perlu ingatkan nih ke kalian Kalau IS itu ada beberapa rumusnya Ada beberapa kata yang kita juga harus menambahkan IS Oke, okay, tapi itu uh, agak sedikit panjang. Jadi kita bahas ke next video ya. Sekarang kita bahas yang s-nya aja. Oke, okay, tambahan s- aja. Contoh nih, she borrows my cap. She borrows my cap. Aslinya kata boros ini enggak pakai s nih guys. Cukup dengan boro aja. Namun karena subjeknya dia she, maka dia perlu tambahan, yakni s. Maka bahasa Indonesianya tetap sama Dia perempuan meminjam topiku Cuman dalam struktur grammarnya Kita perlu tambahkan S di kata burung Karena subjeknya berupa she Oke, okay? next contoh yang kedua nih He kicks the ball He kicks the ball Nah, aslinya kata kicks ini tidak ada tambahan S-nya Mengapa dikasih S? Karena Subjeknya berupa he So, the Indonesia is Dia laki-laki menendang bola He kicks the ball Ya, beda lagi nih Kalau semisal nih, Miss da ganti dengan subjek yang lain Contoh, kamu menendang bola Maka bahasa Inggrisnya You kick the ball Tanpa tambahan S atau IS Karena I, you, the, we, tadi Dia gak suka S Sedangkan kalau she, he, it Dia perlu tambahan S atau IS Well sekarang, Miss Dinda mau cek kalian lagi nih Miss Dinda mau gabungin semuanya ya Mulai dari contoh yang positif sentence Di subject I, you, the, we dan juga she, he, it Silahkan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Nanti kalau misalnya kalian masih merasa bingung Kamu bisa langsung menanyakan itu ke Miss Dinda ya Tuliskan aja di kolom komentar Oke, okay, number one, translate my sentence to English kamu membeli buah apel Oke okay. Number two Aku pergi ke sekolah Oke okay. Number three Dia perempuan meminjam bukuku The last question Dia laki-laki mengambil pisang Well, hopefully you can answer right. Oke okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share ya. Assalamualaikum.